Buat teman-teman, mungkin yang penasaran ingin mendekati batunya seperti apa, jenisnya seperti apa. Uh, coba di disini uh, saya akan uh, meng-review, teman-teman. Uh, di situ ada semacam pahatan-pahatan atau ukiran-ukiran, guys. Uh, ada gambar orang-orang, terus tumbuh-tumbuhan. Mungkin di situ jelas ada maknanya, ada filosofinya, teman-teman. keren ya ini coba mungkin harus saya shot ya kameranya ya biar teman-teman tahu tester oh, pahatan-pahatan tersebut teman-teman ini disitu ada ukiran-ukiran pahatan-pahatan yang mungkin umurnya sudah ribuan tahun ya bukan ratusan tahun lagi tapi sudah ribuan tahun dan ini saya ditemenin sama yang Rongo juga, guys. Ini yang ronggo Ini adalah penampakan Candi Jawi ya, guys. Cukup berwibawa banget candinya. Kalau itu, nggak tahu ya tempat apa ya. Saya baru pertama kalinya ya ke sini guys. Coba kita keliling ya. Dan di pinggir-pinggir candi Jawi terdapat kolam-kolam kolam-kolam ikan ya. Setiap ada candi kok pasti ada genangan air ya Saya keliling candi-candi dimana mana-mana Pasti disitu ada air Kayak ada semacam saluran air oh, Buat teman-teman uh, mungkin kita harus uh, coba uh, Nge-review ng review candi jawi ya Ini uh, kembang strategis guys keren banget coba nanti kita spot dari apa dari Anu ya dari depan. Hai guys buat teman-teman saat ini Ratu Bidadari sedang traveling explore untuk review dan unboxing candi Jawi ya teman-teman ya. Candinya cukup luar biasa sekali Sangat berwibawa. Jadi uh, Auranya cukup Gimana gitu loh uh, Ini saya bawa Gupa mungkin Nanti saya akan ritual kecil-kecilan Ya teman-teman ya uh, Coba saya akan kesana Ini candi jawinya Penampakannya dari depan ya guys Bagus gak? Saya akan mencoba untuk menaiki candi ya. Semoga ada sesuatu. Siapa tahu ada sesuatu. Ini oh, saat ini Ratu Bidadari sedang di Candi Jawi teman-teman. Oke teman-teman sahabat Ratu Bidadari, yuk kita naik kenaiki demi Oh eh, demi, menaiki undang-undangkan bahasa Indonesia undang-undangkan apa guys bahasa Indonesia undang-undangkan itu tangga ya keren banget sempat keren banget ini candi Jawi jadi uh, testur testurnya candi tersebut itu batunya warnanya agak ke putih putihan gitu loh guys yang di tengah itu terlihat uh, Warnanya agak putih-putih Coba kita review yang di Depan ini sendiri Ini semacam Anu ya Kayak linggayoni ya buat teman-teman ya uh, Batu tersebut kayak linggayoni Ini kayak linggayoni teman-teman Coba saya akan sentuh Waduh ini batunya Tua banget ini Coba kita ngereview, mungkin kamera akan saya dekatkan. Ini buat teman-teman eh, penampakan candinya. Ini ada pahatan-pahatan, mungkin kurang jelas ya buat teman-teman ya. Ada yang mau manjat candi ini nggak? Keren banget ini. Jadi di sini ada sebuah Oh, gambaran garam, gambaran ars atau ya? susah saya saya jawanya agak medok jadi agak susah nah yang di bawah-bawah ini semacam kayak tulisan ukiran cuman tulisannya kayak tulisan jawa ya buat teman-teman ya. ini kayak tulisan hono coroko itu loh buat teman-teman coba saya shoot ke atas. Nah di atas itu ada kepalanya buto dan hampir setiap candi-candi pasti ada kepalanya buto. Terutama uh, candi Singosari atau saya lihat candi yang ada di pantai Bali Kambang itu uh, hampir mirip ya di situ. Yuk uh, kita telusuri. Uh, kita keliling dulu ya guys ya. Uh, kita keliling dulu keliling-keliling menikmati suasana candi keren guys kan hampir setiap sisi Ikan ini persegi empat ya jadi setiap sisi sisinya pasti ada gambaran-gambaran dengan corak-corak berbeda-beda teman-teman cuman saya nggak tahu ya maknanya apa ya di situ Oh ada seseorang cewek sama cowok juga ada payung juga ya di situ ya buat teman-teman ya mungkin mungkin jelas ya agak jelas ya teman-teman oh habis ini kita naik ya teman-teman ya ya nah, ini penampakan sisi-sisi luarnya ini mungkin Teman-teman penasaran Gimana kalau di dari jarak jauh ya Oke okay, saya akan Ngesot dari jarak jauh teman-teman Saya akan ngesot Dari jarak jauh Ini teman-teman Ini penampakan jarak jauh ya Penampakan jarak jauh ini seperti ini Keren ya Bagus uh, Saya akan mencoba mengelilingi Luar Candi ya Maksudnya dalam artian Di sisi Pinggir Biar teman-teman tahu ya Biar teman-teman paham uh, Sisi pinggir Dari Candi Jawi buat teman-teman Ya inilah penampakan di situ ada apa Ada buah ibu eh, apa itu tanaman apa ini Teratai ya buat teman-teman ya uh, Tanaman teratai Saya akan mengelilingi Dari sudut ke sudut ya Jadi nanti saya akan kembali ke titik semula Ini teman-teman dan disitu saya kurang tahu Saya belum ke sana nanti, uh, nanti saya akan ke sana teman-teman Nah ini adalah sisi Sisi satunya guys Saya akan mengelilingi Dan disitu juga ada pohon besar uh, Pohon beringin teman-teman Keren ya Coba saya akan mengelilingi sisi-sisi tersebut Mengelilingi sisi-sisi tersebut guys Saya akan mengelilingi buat teman-teman Dan ini adalah Candinya Kepala butonnya merah Gak galak banget Cuman batunya kayak Batu agak merah ya guys Yang dibikin ya habis ini habis keliling nanti kita langsung ke atas ya buat teman-teman ya ini penampakannya guys keren guys Oke, pak, teman-teman mungkin penasaran ya, pengen tahu eh, sosok penampakan yang ada di atas, yang di atas sana apa? Yuk kita ke atas, kita review. Ini saya sudah membawa dupa ya, pak teman-teman ya. Ya, ini saya akan mendaki, mendaki, eh, mendaki, mendaki candi tersebut, teman-teman. Yang Roko nggak pengen naik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu Assalamualaikum salam. Aku ratu putri Kiai ya, Ibrahim. Atma wijaya, wijaya salam. Ya mungkin. candi. Wah auranya sangat kuat sekali. Dan sosok-sosoknya juga sangat luar biasa ya, sosok-sosok yang pilu, luar nalar ya, teman-teman. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rahayu, rahayu, rahayu. Suaranya agak menggemar, apa teman-teman. Ini adalah Linggayoni, buat teman-teman. Ini Linggayoninya, teman-teman. Teman -teman. Atau ini daya ini teman-teman. jika buat tempat air ya ini teman-teman ya. Oh, mungkin penasaran atasnya seperti apa? Atasnya seperti itu, penuh. Saya nge-review penampakan dari bawah ya, eh dari atas. ini adalah penampakan dari atas ya teman-teman ini corak batu jenis batunya agak merah buat teman-teman bagus -teman. jenis batunya batu merah sama yang dipakai eh, itu Butohnya ini sosok buto ya teman-teman. Ini adalah sosok buto. Ngeri ya teman-teman ya. Ini teman saya yang ronggo ya buat teman-teman ya. Dia dia lagi left. Kalau saya ngevlog teman-teman. Ini yang rokok lagi les. Buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya channel itu Pratama Bicara dari TV.